berarti ini bapaknya dari mana nih? wih Pak Menang Pak Menang kota Pak? wih jauh-jauh dari Pak Menang ke Desa Meranti guys. wih Oke, okay. harapannya Pak untuk kemajuan Desa Meranti Pak mungkin apa uh, masuk ke dalam sininya gimana gitu? Oh, iya. Oke okay, siap Oke okay, jadi ya uh, Oke okay. harapan kedepannya apa yang diperbarui gitu, Pak ya? Oke, akses jalan berarti ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, semoga kedepannya agar diperbaiki ya untuk jalannya ya, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke okay, ya teman-teman ya, oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, jadi uh, sore pada kesempatan sore hari ini, ini vlog review pasar di Desa Meranti ya, guys ya, Widih. Jadi gimana keseruannya? Kita akan mereview uh, berbagai kuliner yang ada di Desa Meranti. Ini tepatnya ada di Desa Meranti, guys. Uh, pasar sore ya, pasar Jumat sore uh, yang ada di Desa Meranti. Nah, kebetulan uh, singkat cerita ya di Desa Meranti ini ada dalam satu pekan itu ada dua pasar ya uh, diantaranya hari rabu pagi sama hari uh, yang dulu hari sabtu pagi ya nah sekarang diganti dengan hari jumat sore guys jadi gimana kesurayanya ini ya kami akan liput ya oke okay. jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan ikuti oke okay. kita cus ke pasarnya guys nah ini ini kondisi jalan yang dari itu ya dari ruko ya yang ini jalan dari ruko sebenarnya ada dua jalan sih guys bisa lewat dari sana depan sana yang dekat lapangan bola vol, uh, lapangan bola di Samarantih ya. Nah, ini ini jalur yang sini yang arah pasar. Nah, ini kondisinya guys, Di sebelah sana ada apa nih? Parkir ya Parkir mobil dan di sebelah kiri ada parkir kendaraan bermotor. Oke. Okay. Kita lanjut. Ini ada pedagang, Pakde. Pedagang sate, Pakde ya. Sate kacang, Pak Deo. Oke, okay, sip, wih, masuk. Nah, ini sate kacang, Pak Dewo. Pak Wo ya? Oke, okay. siapa deh? Oke, okay. aku lanjut dulu, Pak Deo. Oke, okay. nah ini ada lagi sate kacang, sate Padang ya? Uh, sate Padang A2. Oke, okay, izin pak ya? Oke, okay. ini ada salah satu kuliner uh, Kentucky wow. Ini martabak, guys. Wow. Oke, okay. kita lanjut lagi loh. Widi, ini pukis izin mas ya, pukeis, lagi bikin gak? Enggak. Oke, okay. oh ini anu loh, mata mata kecil ya Oke, okay, siap. Oke, okay, wah ini pukis Swiss, izin mas ya? Oke, okay. widi. Uh, wah ini pukis nih, mantap. Widi. Oke. Okay. Bandung ini pukis gas Wah, baru masuk. Oh, baru. Um. Ayo bikin lagi ya, ayo. Oke, sip. Mantap dengan Mas siapa ini Mas mohon maaf Mas Irul Mas Irul ya mas ini udah berapa lama jualan ini masih dua tahun-dua tahun, dua tahun ya? Bose, Mas Oke, siap, ya wihdih ini ada rasa apa aja Mas ada varian rasa enggak, enggak ada ya original utama original ya tas yang pernah ada ada, ada enggak Oh Ciko. Gak ngerti siap-siap ya, siap, siap, siap. berarti ada dua tahun. mas ya, oh, iya so, aja. Oh, siap, guys. Oh. oh, langsung. oh, gitu. okay, okay. oh, iya, iya, Uh, pengiritan ya, siap-siap bener Iya, <tuk> pas ini satu hari ini berapa kilo biasa adonannya? Beda-beda, Mas. beda beda ya, tiap pasar beda. Oh gitu. Berarti, uh, kalau misalnya teman-teman pengen beli ini ya, ini masnya ada di mana aja nih? Selain di Pasar Meranti ini, biasanya di empat 647. Oh gitu. Di Mentawak Baru. Oh, Mentawak Baru. Iya, Sampai mas. sana juga ya? Iya. Oke, siap-siap. Itu hari apa aja, Mas? Hari Kamis sama hari Selasa. Di hari Kamis ya? ya? Oke, siap. oke ois, masuk Itu satu porsi itu berapa tuh? 5.000. Oh, 5.000an ya? Iya. Itu satu bijinya berapa tuh? Satu biji 500an. 500an ya? Iya. Oke, siap, siap, siap. Itu belum ya? Belum, belum jadi itu. Oh, masa. Hmm. Ini boleh, mas. Iya, itu juga boleh. Yes. Itu berapa lama Pak kira-kira, Bang? Kira -kira, bang? Gak pernah, gak pernah. Gak gitu, pernah ngitung ya. Kira-kiraan aja perkiraan kira kira -kira. Star, lima menit. 5 menit ya? Iya. Enggak lima jam ya. Iya oh, sampai 5 <laughs> yeah, jam. Yeah, yeah. Enggak, siap, ya. Belum ya? Belum, belum. belum, Itu ciri-cirinya apa udah, Ciri-cirinya kalau ya ini oh. gimana? Nek boso Oke, siap-siap lu um, biasanya enak, Mas varian sing lu setengah mateng. Oh gitu, ya. iya. ah, ah. GKayin, itu bedanya apa tuh? Biar ah, enggak kering gitu ya? Ya, biar requestnya orang. Jadi, selalu, sel sel sel selera. Lewangi, ya, oke, Siasa. Ini ada yang minta setengah mateng, oke. Wih, mantap Wih, palem, wih, ini dulu uh, usaha ini dari mana mas? idenya ide. idenya dari itu, pamannya yang ngajarin. paman ya? iya, widi, paman oke, okay, masuk agak susah mas kalau setengah mati oh gitu, itu, ya. itu bajunya keren ya, ngopi bareng jandanya <laughs> ngopi ya. bareng jandanya, tapi orang-orang lakon mas oh gitu, ya. besok kalau udah, keep info-info mak okay. <laughs> ya oke iya, iya, iya sangit itu belum mateng oh belum matang ya itu ya berarti satuannya ini uh, seribuan ah, berapa ini satu biji lima lima ratusan malah jadi guys, uh, satu bijinya ini lima ratusan guys Uy, di sini ini masuk jadi setiap uh, Jumat sore di meranti bang ya di Pasar meranti ya ya oke selain itu bang selain itu di B4 sama di Mentawang oh di B4 ya itu ya. Uh, pasaran waktu pasaran aja ya iya waktu oh, pasaran aja nggak pernah mangkal mas oh gitu siap aja ya. belok, belok yang rame lah mas itu widi nanti kita akan oke okay. nah ini ada keripik juga keripik apa ini mas? keripik Ripe Ripe, anu ya Ripe apa namanya Ripe singkong. Ripe singkong wih dis. jadul jadul ya wih Rasanya gaul gitu siap <laughs> siap siap siap mantap, mantap <laughs> ya. itu di sana ada empek dan di sana ada cendol kalau salah guys wih ini lokasinya ada di desa meranti ya guys ya wah itu ada pentol kan nggak salah guys wah, itu pentol viral kita ke sana nanti ya. oke okay. jadi mohon maaf ya ini enggak pakai mic ya kita jalan enggak pakai mic jadi suaranya enggak enggak ya kayak gitu buah ini cendol, yes. oh, cendol. Oh, ya sendiri gua cendol udah habis cendolnya udah <laughs> habis ya Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Uy, ini cendol apa aja ya? cendol dawat ya uis cincau ya uis mantap oke okay. dan nah ini martabak yang waktu dulu kita review dia guys ya Uwis. halo mas sehat mas ya sehat mas ya Uwis. ini martabak yang waktu dulu ada di videonya ya jadi buat teman-teman yang mungkin pengin tahu silahkan aja di cek di video sebelumnya oke kita lanjut eh, wah ini ada apa nih? widi wah gorengannya mantap. mantap jadi buat YouTube iya. ya okay. YouTube apa? Wih, dadah. Wih, siap Oh, ini ada apa? Ini ada pentol, guys. Wih, woi, viral, viral kayaknya. nih wih, wih, wih, wih, wih, wih, mas ya wih, wih, wih, viral wih, wih, wih, wih, mantap wih, wih, mantap wih, Iki sablon lagi, cekar muda sih, Widih, cekar muda sih, lucu masih, Widih, mantap aja, Widih ada yang gede nih, Nih, dalamnya apa mas bom ya, eh bukan bom nuklir ya, Widih, jadi kayak buah lala, ini satu satu ini nggak habis nih, ini kepiar, Mister Pak, yo kepiar, wih, buah yang antri antar Sopiral. pak superal, wih. Uh, ulele lah ule. sa jembung itu. piu masih wah itu ya itu dalamnya apa Mas uh, urat ya uh. uh. uh. Oh tulang-tulangnya guys. Wuih. Hmm. Tulang -tulang. buh ada ceker. Kasih gua. Ush. Sini aku Wow. Mau wow. sambel aja. Mantap. Ini satu porsi 15 ya? Berapa harganya? Iya. Oh, 15 aja. aja. Wuih. Wow. Cuss. Hai, wow. izin Pak dek ini legend ini woi, woi, mantap. Mantap. ini woi, woi, woi, ini woi, woi, di woi, mantap woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, ya woi, ya. di ini biasanya woi, woi, woi, pak di woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Siap hari apa tiap hari. Pasaran. Ya. Kalau pasaran tiap hari jualan di B2. Wih, di B2 ya. Yeah. Uw, mantap. Mantap. mantap. Oke, okay, guys. Wis. Sudah. Berarti udah dibakar tadi dia? Sudah. Oke, okay. kasihlah lada biar hangat. Oke, siap. Iya. Sip. Sip. Kapan-kapan kita bikin, Pak, dia okay. Bikin videonya. Kita lanjut lagi, yuk. Ke ini? <tuk> ya kita lanjut lagi di mana nih pak izin pak ya monggo oh, siap oh, ini bapak oh. Oh. kita lanjut lanjut lanjut lanjut nah ini suasana pasar wih di sini ada ya bu si oh. pak eh? suasana suasana di sore hari ya kan nah, ini ada apa nih Widis. ikan oh, pasar ikan izin bang ya Wesh. oke nah ini kondisi pasar desa meranti sore hari ya oh, ini. Oh, ini ada ikannya ya masuk Oh, nah. Ya bu, izin bu ya. Widi, ya ini. Ikan juga ini. Wush. Pas, yeah, sehat, was, ya sehat pas ya. Oke okay, sip. Gimana cabai? Gimana? Harga harga cabai Stabil lah. Stabil lah. Harga hmm, harga cabai merah berapa sekarang? Satu kilonya? Oh satu kilo empat puluh lima ya? Widih kalau cabai itu yang cabai rawit Pak lima juga ya, bawang bawang merah, bawang merah. 25, 25 ya satu kilo ya. Wiri, Nah, ini. Wahai, mantap. Ugh, berarti ini bapaknya dari mana nih? Dari Pamenang. Wih Pamanang. Pamenang kota Pak. Wiri jauh-jauh dari Pamanang ke Desa Meranti guys. Wih, mantap. Ya, berarti setiap uh, pasaran ke sini Pak ya? Nah. Ya, Widi Jumat. Bukti. Oh, Rabu Jumat. Iya, ya Jumat. Ya, oke, sip. Ya, harapannya Pak untuk kemajuan Desa Meranti Pak, mungkin apa uh, masuk ke dalam sininya gimana gitu. Oh iya, jalan dari simpang desa itu. Oke, siap. Oke, jadi ya uh, ring -ring, jalannya. Oke, harapan kedepannya depannya apa yang diperbarui gitu Pak ya? Jalan. Oke, akses jalan berarti ya. Jalan. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak ya. Oke. Oke, semoga kedepannya agar diperbaiki ya untuk jalannya ya Pak ya Oke, siap Terima kasih Pak Baiklah ini keadaan pasar Meranti P3 Oke, diadakan siap Pada sore hari ya, sore malam Oke. satu Ya nampaknya ini ya sudah berjalan lancar ini ya Oke, Mark siap Pembang, ya. Oke ya Dan suasananya juga cukup rame Oh Pak ya pasar ini Udah berapa lama? ada berapa puluh tahun gitu. Oh, dari awal. Iya, dari awalnya. Kurang lebih 25 tahun 25 tahun dia. Ya. Ya? Oh, berarti 15. ini pasar ini perasaan tradisional dan perasaan transmigrasi ya? ya transmigrasi. datangnya transmigrasi tahun 80-an. Oke, okay, siap. Ya, berarti rata-rata mayoritas warga berarti di... ya? Iya. Warga Oke, okay, jadi oh. dari luar pun mungkin ada juga yang masuk. Oh, gitu. Kan. Oke. Itu mayoritas warga ini Jawa atau gimana, Pak Di? Iya mayoritas Jawa cuman uh -oh. ya, ada sedikit campuran yang mungkin dari ada dari Padang oh, kita, gitu. dan lain sebagainya okay. tapi mayoritas Jawa Jawa ya Jawa. Jawa. Oke siap ya mudah-mudahan pasar ini nanti menjadi pasar yang okay. banyak dikunjungi oleh masyarakat okay. dan banyak digemari oleh desa-desa desa yang lain begitu ya, Oke okay, siap harapannya kedepannya agar lebih uh, iya. semakin uh, maju uh, lagi ya di okay. mungkin hanya itu Mas saya okay, sampaikan ya Oke okay, Badi okay, ya. terima, terima kasih mari. Selamat sore Selamat sore, Okay. Pasar Desa Meranti ya guys ya Pada sore hari Udah itu aja mungkin ya okay, guys <laughs> Oke okay, jadi mungkin itu aja ya Vlog kali ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya Oke okay. Mungkin harapan dari pedagang Untuk akses ya Akses jalan menuju Desa Meranti harus diperbarui lagi, ya. Mudah-mudahan uh, segera diperbarui, guys. Oke. Okay?